Ya, pemeriksaan spirometri <tuh> Definisi spirometri, suatu prosedur pemeriksaan yang menggunakan alat spirometri yang bertujuan untuk mengukur ventilasi, yaitu mengukur volume statik dan volume dinamik paru. Tujuan pemeriksaan menilai status paru baru, normal, restriksi, obstruksi, dan campuran. Menilai manfaat pengobatan memantau perjalanan penyakit, menentukan prognosis dan toleransi tindakan bedah. Indikasi pemeriksaan, setiap keluhan sesak, penderita asma stabil, FOK stabil, evaluasi penderita asma tiap tahun, penderita PPOK tiap 6 bulan, penderita yang akan dianestesi umum, periksaan pekerja, pekerja dengan risiko terpapar zat kimia, pemeriksaan berkala pekerja. Kontraindikasi pemeriksaan absolut tidak ada, relatif itu kondisi akun yang dapat mempengaruhi no pemeriksaan seperti vertigo, muntah dan lain-lain, emetisis, pneumotoraks, beda, abdomen toraks dan mata, infeksi akut dalam satu bulan terakhir dan atau angina tidak stabil. Pemeriksaan persiapan pemeriksaan faal paru, teknisi pasien alat dan ruangan. Persiapan teknisi terlatih mengerti teknis Prosedur dan tujuan, dapat menilai hasil Mencuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan Persiapan pasien, analisis terinci Identitas, usia, ras, riwayat penyakit atau pengobatan Pengukuran tinggi badan, berat badan, aktivitas atau kondisi yang harus dihindari Sebelum pemeriksaan, merokok 4 jam Konsumsi alkohol 4 jam latihan fisik 30 menit Makanan makan kenyang 2 jam Mengenakan pakaian dan/atau jelengan ketat selama pemeriksaan, pasien mendapat penjelasan mengenai tujuan prosedur pemeriksaan. Persiapan alat dan ruangan, timbangan, pengukur tinggi, terkalibrasi, moskrip, modpiece disposable, spiral filter, spirometer terkalibrasi, kalibrasi internal dan eksternal, suhu ruangan dapat dimotori dan masukkan data pasien. Manuver SVC software vital capacity. Manoeuvre FVC for vital capacity FVC1 FFC FFC FVC 1 dan FVC1 persen. Teknis pemeriksaan SVC slow vital capacity atau VC manuver vital capacity merupakan lima udara yang dapat diinspirasi maksimal setelah inspirasi maksimal diukur dalam meter. Pemeriksaan SVC dilakukan dalam posisi berdiri dan sebaiknya dilakukan sebelum pemeriksaan FVC dilakukan. Posisi dagu dan leher saat melakukan manuver harus benar, yaitu berdiri tegak dengan leher menghadap ke depan, sedikit mendongak. Ini posisi dagu pasien yang benar, right, wrong, itu ke bawah. Teknis pemeriksaan, visi manuver, pasien diminta untuk memasukkan mortis ke dalam mulut dan bernapas secara normal. Inspirasi dan ekspirasi biasa, sebanyak tiga kali sesuai dengan instruksi pemeriksa. Setelah steady state, kemudian pasien diminta untuk menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya secara maksimal. Tes dihentikan setelah ekspirasi maksimal berakhir atau subjek tidak dapat melanjutkan pemeriksaan. Jumlah manuver dalam satu kali pemeriksaan yang disarankan adalah 3 kali manuver dan maksimal 4 kali manuver. EVC Force Vital Capacity Manuver terdapat tiga fase penting dalam manuver pemeriksaan FVC yaitu inspirasi maksimal, inspirasi dan maksimal, inspirasi komplit sampai end of test (EOT). Parameter yang dinilai adalah FVC, forced vital capacity FEV1 forced expiratory volume in one second (FEV1), per FVC, FEV1 persen, PEF, expiratory flow, FEF, 95-75 persen, forced expiratory flow, 95-75 persen. Minimal tiga manuver, maksimal 8 manuver. FVC manuver pasti diminta untuk memasukkan mouthpiece ke dalam mulut dan menarik napas maksimal secara cepat dan kemudian menghembuskan secara cepat dalam satu kali usaha sampai tidak ada udara lagi yang dapat dikeluarkan. Berikan instruksi dengan benar, tepat dan bersemangat selama manuver berlangsung. Manuver dihentikan bila inspirasi telah maksimal atau subjek telah melakukan ekspirasi lebih dari 6 detik dan atau tidak dapat melanjutkan pemeriksaan. FVC (forced vital capacity) atau FVC vital (vitalitas paksa) KVP uh, (volume maksimal) yang didapatkan dari ekspresi tunggal yang kuat dan cepat. FEP1 (forced expiratory volume in one second) volume udara yang diekspresikan dalam satu detik pertama. FEF1 atau FVC FEF1% Spirogram FEF1 dan FVC contohnya volume time curve left and Flow volume curve, right? The volume time, flow Lalu kriteria penerimaan, acceptable, atau valid. Menurutnya hasilnya ini permulaan uji harus baik, cepat, tidak ragu-ragu. Grafik flow volume memiliki puncak satu buah, dari slow dan pemeriksaan selesai. Waktu ekspirasi minimal tiga detik, terbebas dari artefak Batuk, vasava atau penutupan loti kesempatan motis lebih dari satu kali dan kebocoran kriteria reproducible atau reproducible ditentukan setelah didapatkan tiga manuver yang memenuhi kriteria acceptable dinyatakan reproducible bila dua manufaktur dengan nilai terbesar memiliki perbedaan volume absolut kurang dari 5% atau kurang dari 150 mL untuk nilai FVC dan FE1 pilih yang lebih besar contoh seperti pada gambar ini yang pertama ini tidak reproducible tidak acceptable kalau ini tidak reproducible, karena tidak melandai ber berimpit, kalau ini melandai berimpit ya. namun ini masih acceptable ya. karena dia di titik awal berimpit nah ini contoh yang baik, di, di awal berimpit dan di akhir juga berimpit reproducible dan acceptable dari interpretasi hasil, jadi yang kita perhatikan itu Pemeriksaan sebenarnya NMAS nilai prediksi normal sesuai standar mesin measurement PRAD kita lihat FVC percent spread FVV1 per FVC 77.42 jadi di pertama nilai FVV1 persen jika kurang dari 75% maka lihat FVC FVC kurang dari 80% maka campuran Obstructive R atau Restrictive R atau S atau B Restrictive R atau S atau B Kalau FF1 kurang lebih dari persen FVC lebih dari 80% maka obstruktif Ringan jika 60-75 Sedang jika 30-60 Berat jika 0-30 Lalu, bila FF1 lebih dari 75% Langkah kedua ini FVC FVC lebih dari 80% normal FHC kurang dari 80% restriktif jika 60-80 ringan, 30-60 sedang, dan sampai 30 berat Namun restriksi itu bisa dari paru, pleura, mediastinum tulang, defragma, otot atau saraf. Kalau paru bisa terjadi fibrosis atau laktasis tumor paru pneumonia atau bula Sementara pada pleura itu FHC pleura, nemotorak, tumor pleura, atau fibrosis pleura Mediastina bisa terjadi tumor, kardiomegali atau evosi perikat Tulang bisa pectus excavatus, pectus carinatum, fructur iga, cepastis atau skoliosis Pada diafragma biasanya ada airnya diafragmatica, lumbar diafragma, asites atau hamil, otak dan saraf, Biasanya ada miastenia grafis, dusin muskular, atau distropt Tinggungan obstruksi bisa asma bronchial, PPOK, bronchitis, tumor di saluran nafas, tumor menekan saluran nafas, atau benda asing Obstruksi berarti perlambatan aliran udara ekspirasi, contohnya berasma, ya Ini perbandingan bronchiolusnya dengan normal. Untuk interpretasi spirometri berbasis okupasi, indikator awal, adanya kelainan atau deteksi dini, Temuan penurunan sebanyak 5% dari populasi merupakan tanda penting, perlunya evaluasi, respiratory protection program, medical surveillance, pada pengecekan berkala, Keren kerja pada jenis Keperjaan spesifik Pekerjaan yang membutuhkan kardiorrespirasi yang baik Seperti ruang hampa udara Penyelaman dan kebugaran tinggi Adanya pajanan inhalasi Tempat kerja maka melewakkan fungsi Kita cek dari norma setahunnya Atau abnormal Ya ini contoh Interpretasi FVC ya, Treg 74,6 Kurang dari 75 ya. Tapi FVV 1% lebih dari 75 80,71 jadi gangguan fungsi paru restriksi ringan lalu ini FVC lebih dari 75 f 1 lebih dari 75 ya, fungsi paru normal kalau ini ff ff1 kurang dari 75 Emang enam nya jadi Australia seringan, ada Australia seringan, efesinya tujuh satu.